Halo teman-teman, wadidaw, wadidaw, teman-teman, lihat, wah wow, keren sekali kan, oke, seperti biasa kita akan angkut mainan ya teman-teman, wadidaw, lihat, wow keren-keren kan teman-teman, oke, seperti biasa markimul teman-teman, mari kita mulai, wadidaw, mantap kita mulai dari yang ini dulu teman-teman Wah wow, lihat Ada mobil pemadam kebakaran teman-teman Lihat ada ya teman-teman Ada tangga dan ada topinya teman-teman Keren sekali Yang ini keren buat petugasnya teman-teman Mantap Oke kita langsung angkut saja ya Wadidaw lihat ada mobil pusok dan truk teman-teman lihat keren sekali kan teman-teman wadidaw lihat bisa jungkit ya teman-teman oke kita langsung angkut saja ya teman-teman keren oke lihat ada mobil ekspedisi teman-teman mobil bok wadidaw buat antar barang ya teman-teman mantap kita langsung angkut saja wow keren keren ya teman teman wadidaw lihat yang tengah ini mobil monster teman teman wah keren sekali ya wadidaw nanti kita coba ya teman teman mobil ini sekarang kita langsung angkut saja wadidaw mantap lihat lucu sekali kan teman teman wadidaw yang ini mobil beko warna kuning teman-teman wadidaw mantap sekali ayo kita coba wah keren teman-teman kita langsung angkut saja wadidaw wadaw. lihat teman-teman yang ini mobil molen wow kokoh sekali ya teman-teman mantap kita langsung angkut saja ya teman-teman Wadidaw, mantap sekali teman-teman Oke dan kemana-mana dulu teman-teman Lihat, ada mainan di sini teman-teman Bantu ya, kita angkut mainannya Wadidaw, lihat Pasik sak gini teman-teman ya Wadidaw, lihat Yang ini mobil beko teman-teman Wow, mantap, warna kuning Keren wadidaw, lihat ada mobil kebersihan teman-teman mobil sampah keren sekali kan teman-teman wow, mantap sekali teman-teman kita langsung angkut saja wadidaw lihat, lagi-lagi kita menemukan mobil monster teman-teman keren nanti kita coba ya teman-teman wadidaw mantap betul wah, wow, lihat teman-teman ada mobil wahyu abadi teman-teman mobil Canter wadidaw tapi ini belum dimodif ya teman-teman masih ori warna kuning wadidaw wadaw. oke, kita langsung angkut saja teman-teman Wow lihat keren sekali kan teman-teman yang ini mobil derek teman-teman wadidaw mantap betul oke kita langsung simpan saja teman-teman wow lihat dua truk sudah penuh teman-teman wow mantap betul oke kita lanjut yang lainnya teman-teman lihat wow lihat teman-teman yang ini lucu sekali ya teman-teman wadidaw mantap betul yang ini mobil polisi teman-teman Mantap sekali Wadidaw Lihat mantap Kita langsung angkut saja Wow Lihat teman-teman Ada kereta panjang ya teman-teman Kereta cepat Warna hijau Wadidaw Mantap sekali Oke Teman-teman kita lanjut ya Lihat ada mobil kecil si bus tayo teman-teman wadidaw yang ini warna biru keren wow kita menemukan lagi di tayo ya teman-teman yang ini warna merah wadidaw mantap sekali teman-teman kita langsung angkut saja idih lihat teman-teman keren sekali kan yang ini warna hijau bus bustayonya teman-teman Mantap Oke Kita langsung simpan saja Wadidaw Lihat Keren sekali teman-teman Yang ini mobil molen Wow Mantap Bisa muter ya teman-teman Buat aduk semen Mantap Kita langsung Angkut saja teman-teman Wow Kalau yang ini warna pink ya teman-teman Mobil ambulan Wadidah Keren sekali teman-teman Nanti kita coba ya teman-teman Wadidah Lihat keren sekali Kita langsung angkut saja Mantap teman-teman Sudah tiga atuk ya Yang penuh teman-teman Oke kita lanjut yang ini teman-teman Wah, wow, lihat Yang besar ini Dinosaurus leher panjang teman-teman Wadidaw, raksasa ya teman-teman Mantap Kita langsung angkut saja lah Wadidaw Wadaw, mantap Wah, wow, lihat teman-teman Ada ikan dori Wow lucu sekali Warna biru Mantap. Mantap betul. Wah, wow, lihat teman-teman. Ada predator laut, teman-teman. Ikan hiu. Wadidau. Mantap sekali ya, teman-teman. Keren. Mantap. Oke. Wow, kita menemukan tirik, teman-teman, warna biru. Wow, keren ya. Mantap. Kita langsung angkut saja. Wow kita menemukan tirek warna oranye teman-teman lihat teman-teman punggungnya ada corak-corak ya teman-teman warna hitam wow keren sekali kita langsung angkut saja wadidaw mantap sekali lihat wow ada ikan pari totol-totol putih wadidaw kerennya oke kita langsung angkut saja wow mantap lihat ada uh, um, anak bebek ya teman teman wadidaw ini lincah sekali dia kalau berenang teman teman mantap kita simpan wow lihat yang ini jenuh ya teman teman mantap tapi lihat punggungnya teman teman keren sekali wadidaw mantap sekali oke kita langsung simpan saja teman-teman wow mantap sekali sudah 4 truk teman-teman yang penuh oke lihat ini keren-keren semua wadidaw lihat lucu sekali teman-teman yang warna kuning ini betul yang ini mobil setum teman-teman selender wow mantap sekali kan oke kita langsung simpan saja teman-teman wow lihat yang merah ini bulldozer teman-teman wow keren sekali mantap kita langsung angkut saja wadidaw wadaw lihat yang ini warna orange teman-teman ada eskapator penghancur batu teman-teman lihat ding ding ding ding ding begitu teman-teman mantap oke kita langsung angkut saja wadidaw lihat kita menemukan mobil beko teman-teman mantap betul wadidaw kobel kok teman-teman warna hijau keren sekali oke kita simpan mantap wow lihat kita menemukan mobil monster teman-teman mantap sekali oke kita langsung angkut saja teman-teman wadidaw lihat teman-teman truknya sudah penuh semua terima kasih sudah membantu ya teman-teman videonya sampai sini dulu teman-teman buat kalian yang sudah subscribe terima kasih ya teman-teman mantap mantap betul teman-teman jangan lupa lihat video, video selanjutnya teman-teman makasih teman-teman mantap